Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi dengan saya Rizky Nur Muhammad dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal program MySQL. Bagaimana caranya? Langsung saja simak video berikut ini. Oke, yang pertama adalah kita harus mendownload installnya Bagaimana caranya? Nah, sekarang kalian buka browser kalian masing-masing bisa menggunakan Chrome atau seperti saya menggunakan Microsoft Edge. Oke. Langsung saja kita ketikkan di kolom pencarian atau bisa ke Google MySQL. Oke. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita pilih langsung di sini yang download ya. Perhatikan, kita pilih yang download. Oke kita klik. Oke kita sudah sampai di situs downloadnya MySQL. Selanjutnya adalah kita geser ke bawah, lalu kita pilih yang MySQL Community GPL Download ya. MySQL Community GPL Download. Saja kita klik. Nah setelah itu kita pilih my SQL installer for windows. Sekali lagi, mysql installer for windows. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang 450,7 MB. Kita klik download ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini kalian tidak perlu menekan login ataupun sign up kalian cukup klik di sini no thanks just start my download oke okay? kita klik ya oke okay, kita klik nah selanjutnya tinggal kita simpan biasanya kalau secara default akan menyimpan sendiri ya nah ini tunggu sampai proses download selesai ini karena saya sudah mendownload kemarin, jadi saya batalkan. Kalian tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, anggap saja ini sudah selesai. Jadi setelah kalian selesai mendownload, langkah selanjutnya adalah membuka uh, downloadannya. Oke, untuk kali ini saya praktekan kita buka dulu file explorer. Oke, Setelah itu kita pergi ke folder download. Normalnya biasanya ketika kalian sudah mendownload itu akan masuk ke folder download ini, oke? Okay? Tapi karena ini saya mendownload kemarin menggunakan uh, internet download manager jadi masuknya ke program, oke? Okay? Setelah itu jika kalian berhasil menginstal pasti ada ini ya, My Installer Community 80260, oke? Okay? Langkah selanjutnya kita double klik ini ya. Uh, double klik, klik, klik. Oke, okay. sedang preparing install. Okay, setelah muncul tampilan seperti ini langkah selanjutnya adalah kita pilih yang full ya. Kita pilih install all included MySQL product and feature. Kita pilih yang full saja. Oke, okay, kemudian next. Nah, selanjutnya kita klik next saja. Oke, okay, yes. Nah, kemudian kita klik next. Oke, jika ada e, tampilan seperti ini, klik "Yes" saja, kemudian kita klik "Execute". Ya, sekali lagi klik "Execute" yang ini. Nah, sekarang kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, kita tunggu ya. Oke, okay, setelah semuanya komplit, langkah selanjutnya kita pilih next. ya. Kita klik next. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kalian di sini pilih yang development komputer. Lalu di bagian portnya, ini kok, kenapa ya kok ada eh, tanda seperti ini? Ini mungkin karena jika Anda mengalami masalah seperti ini, mungkin saja di PC atau laptop kalian itu sudah terinstall exam. Tapi jika tidak ada, berarti di apa di laptop atau PC Anda itu belum terinstall exam. Sehingga nanti nextnya akan muncul. Jika terjadi seperti ini, langkahnya adalah kita buka dulu examnya, kita lihat. Oke kita buka exam dulu. Nah di sini terlihat bahwa di bagian e, karena laptop atau PC saya sudah terinstall e, MySQL lewat exam, makanya e, tadi instalasinya belum dapat dilanjutkan. Langkahnya adalah kita stop dulu di sini. Kita stop. Kemudian kita stop juga semuanya, termasuk Apache. Nah, oke setelah itu kita close. Oke kita coba nih. Kita kembali lagi, kemudian kita coba ganti ya, tetap 6. Nah, Oke, okay. di sini terlihat bahwa tanda serunya sudah hilang dan tombol next-nya juga sudah bisa diklik. Oke, okay, langkah selanjutnya kita klik next. Kita next. Nah, di sini yang penting adalah pastikan eh, kalian mengisi password yang sekiranya bisa kalian ingat. ya isi password sesuai kebutuhan kalian. Oke kemudian di bagian repeat password isikan kembali password yang sudah kalian isikan di atas ya. Nah di sini ada keterangan password strength weak. Nah, ini artinya bahwa password yang kita masukkan ini eh, kekuatannya lemah, tapi tidak masalah. Jika kalian ingin menggunakan password yang lebih susah juga boleh, tetapi jika lemah seperti ini juga enggak apa-apa sih. Nah, setelah itu kita klik next ya, next. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, kemudian kita execute ya. Oke, kita tunggu sampai proses execute-nya selesai. Oke, okay, setelah semuanya selesai, kita tinggal klik finish. Oke, okay, kita klik finish ya. Kemudian kita klik next lagi. Oke, okay, kita pilih finish. Oke, okay, next. Nah, di sini kita isikan password yang sudah kita isikan tadi ya. Oke, okay, kita cek. Oke, okay, connection fail ini berarti ada yang. Uh, kurang uh, kurang benar coba kita isikan kembali nah kita cek lagi ya nah setelah berhasil artinya kita sudah mengisikan password kita sudah uh, dengan benar ya selanjutnya kita klik next oke okay, kita execute Oke, okay, setelah muncul tampilan seperti ini ya. Nah, the configuration for sample and sample was successful. Click finish to continue. Oke, okay, kita klik finish. Kemudian kita next. Oke, okay, sudah. Tinggal klik, kita klik finish. Oke, okay, di sini dia akan langsung menjalankan MySQL workbench-nya. Oke, okay, di sini. Lalu bagaimana jika kita ingin membukanya? Oke, okay, caranya adalah kita klik start kemudian kita cari dulu mySQL cell-nya. kita klik nah, setelah itu kita buka juga di sini kita perluas nah kita pilih mySQL workbench nah seperti ini artinya mySQL sudah siap untuk digunakan baik sekian saja yang dapat saya sampaikan semoga dapat membantu kita semua kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa untuk subscribe the channel Rizki Nirmamat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh